Dan agaknya, manipulasi, soal manipulasi dukungan partai politik, maksudnya dalam verifikasi faktual dukungan partai politik, 2020, eh, peserta pemilu 2024 ini masih tetap menjadi topik yang hangat dibicar eh, ya dibicarakan, dan bahkan menurut saya, mungkin memanas. Setelah KPU pusat di somasi oleh KPU daerah. Ini agak lucu memang. Kini, uh, Kini uh, salah seorang komisioner KPU pusat, Bapak Idang Holil, di DKPP kan, oleh KPU daerah, ya yang kita bisa dapat baca di Detik.com. Hal yang menjadi persoalan adalah karena beliau di Tenggarai melakukan tekanan. Kepada KPU daerah yang dilakukan secara terbuka pada dalam sebuah forum resmi Forum A, pertemuan antara KPU pusat dan KPU daerah Memang lembaga-lembaga pemilu ini seringkali melakukan pertemuan-pertemuan Entahlah mungkin rapat koordinasi rapat teknis apalah-apalah namanya Yang ditempatkan pada satu provinsi tertentu atau kota tertentu kemudian diundanglah daerah-daerah seperti itu kabarnya ya nah dalam pertemuan itu Pak Idam Holil mengungkap sebuah kalimat yang tidak ikut barisan di rumah sakit dan kurang lebih seperti itu inilah yang kemudian diterjemahkan ditafsir, diterima sebagai tekanan oleh anggota ya oleh Komisioner KPU daerah hal ini juga soal-soal yang ini sudah sempat dibicarakan di sudah sempat di, di ya sempat dibicarakan oleh cnn pak idam holil sendiri yang memberikan penjelasan penjelasan seperti itu dan seperti juga yang di, mm, dilansir oleh detikcom kemarin dan cnn hal yang di Pernyataan itu memang ada diakui kebenarannya oleh pak idam holil tetapi itu di dalam konteks job. Bahkan ya, bahkan di dalam ini ada disertai dengan pembelaan di dalam di dalam detik.com beliau berdalih masih mungkin saya, mana mungkin tekanan dilakukan di tempat yang terbuka. Kalau modifiker iya benar juga ya. Tetapi isu-isu seperti ini sesungguhnya biasalah literi di, di diterpa oleh oleh penyelenggara pemilu Makanya Saya sejak dari awal Menjawab sebuah polling seperti Dimuat eh, Dalam Konten yang lain Di dalam rangka menjawab eh, Pertanyaannya Bapak Refri Harun eh, Bukan bukan pertanyaannya eh, Polling Bapak Refri Harun Tentang percaya dan tidak percaya Saya menyampaikan Bahwa saya tidak percaya saya tidak percaya bukan berarti saya saya tidak membenarkan adanya manipulasi itu. Saya tidak percaya karena penyelenggaraan pemilu itu bukan hanya, penyelenggaraan pemilu, ya penyelenggaraan pemilu bukan hanya satu, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, tidak. Masih ada lembaga yang lain, yaitu KPU. Tentu, Ketika terjadi manipulasi-manipulasi. Manipulasi dukungan. Kap Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi. Sudah mengetahuinya. Pasti mengetahuinya. Karena tanggung jawabnya. Untuk melakukan pengawasan. Dan di setiap. Tahapan pemilu dilakukan pengawasan secara ketat menurut versi Bawaslu dan ada alat yang digunakan. Mereka biasa nasib sebut dengan alat kerja berupa form, ada catatan-catatan berupa form, tidak salah diberi nama form. A. Form yang melakukan pengawasan. Nah, kalaulah terjadi manipulasi pasti akan akan tercatat di dalam di dalam form pengawasan itu kecuali memang ini ya tadi kecuali bisa tidak menuduh kecuali memang terjadi ya apa ya terjadi kerjasama yang buruk antara verifikator dengan pengawas lapangan bisa saja yang namanya manusia bisa saja tergoda nah kembali pada soal Uh, DKPP ya, ya, ya, soal DKPP yang dialami yang diterpa oleh Bapak Idam Holil, saya sependapat dengan Bapak Refli Harun, bahwa kenapa hanya hanya Bapak Idam Holil saja yang di ini, yang di DKPP kan, tidak boleh karena, ya seperti yang kita pahami bersama bahwa keputusan KPU itu tidak lakukan sendiri melainkan kolektif, kolegial semuanya harus memberikan pendapatnya terkait Dengan kebijakan-kebijakan KPU Bukan hanya Jadi bukan hanya Bapak, e, Bapak Inam Mulir Bahkan saya pun juga lebih jauh dari itu Bukan hanya komisioner KPU Pusat saja yang harus di KPP kan, Tetapi juga Bawaslu Setidaknya dia adalah selagi, selagi pihak terkait diundang dalam di KPP nanti Seperti yang saya katakan tadi Bawaslu bertanggung jawab pula terhadap pelaksanaan pemilu. Jadi Bawaslu dan KPU tetap sama saja. Kedua lembaga ini menyelenggarakan pemilu cuma dalam lokasi aksi yang berbeda. Lokasi aksinya KPU adalah teknis, sementara KPU di dalam rangkap melakukan pengawasan sampai sejauh mana, sampai sejauh mana tahapan-tahapan itu berjalan dengan baik. Itu kan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga ketika terjadi Manipulasi, ya ada, ada catatannya Kecuali tadi, ada kerjasama yang saling menguntungkan, yang kurang bagus, yang, yang buruk di antara pengawas lapangan dengan verifikator, bisa saja Tetapi sesungguhnya begini, yang saya mau sampaikan sesungguhnya begini Soal isu-isu yang di seputar pelaksanaan pemilu jangankan di KPU pusat, di tingkat pusat yang dialami oleh komisioner pusat dan Bawaslu yang dialami oleh maksud saya yang dialami oleh komisioner KPU pusat dan komisioner Bawaslu di daerah saja itu sering terjadi. Sering-sering kali ya mungkin karena mereka ini bergerak di dalam e, menegakkan hukum tapi hukum hukum yang berkaitan dengan dunia politik Hukum politik, apalah namanya hukum pemilu, ya yang namanya hukum pemilu, areanya adalah interaksi politik. Tentu banyak ya di tentu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tafsir-tafsir politis seringkali terjadi. Dan yang namanya masyarakat tentu juga banyak hal yang terkadang eh, ya banyak masyarakat kita ini masih kurang melek terhadap e, proses itu sendiri kadang-kadang mereka juga melakukan berbagai macam tuduhan. E, tapi yang ini kasusnya di soal manipulasi karena yang justru yang dia melakukan pelaporan itu adalah yang mengadukan itu adalah KPU daerah kepada KPU pusat. ya cuma kita sesalkan selama ini e, bawaslu tidak tidak angkat bicara soal itu dalam rangka memaparkan hasil-hasil pengawasannya. Ini loh hasil-hasil pengawasannya kami misalnya begitu. Misalnya saya menjadi saya selo, misalnya saya adalah komisioner komisioner KPU pusat bukan Pak ya misalnya saya ya Bapak Ahmad ya. dengan segala hormat. Saya misalnya menjadi ke menjadi apa namanya? Komisioner Bawaslu Pusat mendengarkan ada kabar sebegitu, langsung tumpangan saja. Jangan biarkan ke provinsi dan kabupaten kota yang melakukan badan pengawasnya. Pusat yang harus turun ke bawah, karena kenapa tadi itu kejadiannya kan di, di, di kabupaten kota dan provinsi? Kalaulah komisioner Bawaslu yang ya Bawaslu kabupaten kota dan provinsi yang melakukan bagaimana bisa hasil kerjanya kok ya mestinya ada di atasnya yang melakukan semua itu ya KPU Pusat yang turun langsung mendapatkan berita ya berita seperti ini apalagi berita beria berita yang begitu marah soal-soal dugaan manipulasi mestinya kan KPU, KPU eh, Komis, komisioner bawah pusat dan ya misalnya saya misalnya seharusnya Komisioner KPU, eh komisioner KPU, Komisioner Bawasru pusat seharusnya menjadikan informasi itu sebagai langkah awal untuk melakukan penelusuran, mencari tahu tampak langkah yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan alat-alat e, bukti-bukti e, hasil laporan hasil hasil laporan pengawasan, perannya mana semua daerah-daerah, kok ada berita seperti ini? Jangan dibiarkan ini berlarut hingga pemanas seperti ini. Bisa menjadi kian menggerus, bisa kian menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap terhadap eh, penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Tetapi memang seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa isu-isu kurang sedap yang menerpa KPU jangankan di pusat, di daerah saja sering terjadi. Eh, kita ambil satu contoh di kota Sain, kota Falopo ya. Pada saat 2017 Pilkada yang serentak yang lalu 2017 tidak salah ya Kalau saya mohon dimaafkan dan diluruskan Bawas Eh bukan bahwa waktu itu Masih panwas, dia, masih panit ya Mati, Masih panit ya pengawas pemilu itu diterpa isu yang luar biasa Mereka dituding Masuk angin, terima uang Dan berbagai macam Hal-hal yang tidak menyenangkan Tapi mereka tetap tegar juga mereka tidak menjawab dengan dengan kata kalimat-kalimat yang apa ya yang berkesan seakan-akan ingin lari dari tanggung jawab tidak. Mereka tunjukkan dengan kinerja. Fakta yang yang terjadi kala itu adalah calon independen yang pada pilkada pil 2013 pil 2013 lalu empat mendaftar ya empat empat lolos. Yang kala kala yang saat yang pilkada 2017, satu pendaftar ditolak tidak membesaran Disidang, disidangkan juga ya kayak ya saya saya disidangkan juga ditolak kemudian 23 atau 17 ASN ya tidak salah di di jatuh, direkomendasikan ke KASN, KA, KA, KA, KA, kemudian KASN KA, menjatuhkan rekomendasi apa bentuk rekomendasinya saya tidak ingat lagi yang kedua salah seorang calon di salah se, salah seorang calon terkena pidana head speech dan agaknya ini ini yang pertama kali head speech ya di dalam dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia kemudian yang paling heboh adalah ini yang paling heboh salah seorang ya salah seor, ya salah seorang pasangan calon mereka diskualifikasikan karena adanya dugaan pelanggaran apa ya, mutasi dalam jabatan yang katanya tidak boleh dilakukan enam bulan sebelum masa masa masa jabatan ya, 6 bulan sebelum masa sebelum penetapan calon apa tahapannya penetapan calon ya penetapan calon, iya penetapan, ya, penetapan calon itulah kerjaan mereka tapi sebelumnya apa mereka pandasulunya ya di, ya kori itu sudah menghina mereka dituduh, suap Menerima suap, sogok masuk angin, semua kata-kata itu kasar sekali Tapi mereka tetap tegar nah, Saya tentu juga sangat berharap Bapak Idam Holin uh, juga tegar menghadapi persoalan ini Ini soal yang biasa Pak Idam Saya tentu percaya dengan Pak Idam Holin Tetap percaya bahwa hal yang dituduhkan kepada Pak Idam dan teman ya dan Bapak-bapak komisioner yang lain itu, bapak ibu, ya ada, ada ibu, ya ada seorang ibu yang dituduh melakukan manipulasi itu tidaklah. Karena kenapa? Ada bawaslu yang melakukan pengawasan di setiap tahapan. Kecuali itu tadi jajaran yang dibawa verifikatornya itu Bekerjasama dengan pengawas dan potensi itu bisa saja terjadi. Saya masih percaya bahwa mereka bahwa uh, ya para komisioner ini tidak melakukan hal itu bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu sudah biasalah terjadi uh, dan apa yang saya ceritakan yang terjadi di kota Palopo itu yang pada pilkada yang lalu saya berharap itu sebagai pemantik yang, yang terus menumbuhkan semangat kepada seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia ini untuk tetap tegar Biarlah orang yang menuduh silakan di mereka buktikan Dan tetaplah bekerja dengan baik Ya tentu Saya juga seperti masyarakat pada umumnya Masyarakat dari kalangan membawa Sangat berharap pemilu ini mampu Bisa mengubah e, Bisa mengubah keadaan kita Pada hal-hal yang lebih baik yang tadinya kita bisa hanya bisa dapat angka 5 Ya dengan pemilu itu Terpilih pemimpin yang baik Proses pemilu berjalan dengan baik Pemilu dihasilkan dengan menghasilkan orang-orang terbaik ah, Angka yang 5 bisa menangkat bisa, Semoga bisa ya Dapat 6 juga Oke lah Alhamdulillah Jadi seperti tadi Isu yang hangat ini adalah soal yang biasa Kita berharap agar KPU dan Bawaslu tetap bekerja, dan hal yang disampaikan juga oleh teman-teman kita juga patut mengapresiasi, terutama ya, dengan segala hormat, Saya menyebut organisasinya, ya, lembaganya, lembaga apa ya? tidak eh, salah, ini masyarakat sipil kawal pemilu, lembaga-lembaga seperti ini juga tentu kita butuhkan, masyarakat agar mereka mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya e, proses pemilu itu sendiri di luar lembaga KPU Bawaslu karena lah Bawaslu lah yang punya tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan semua itu tetapi kan mas e, jumlah mereka kan terbatas kabarnya katanya terbatas, dikeluhkan sering dikeluhkan, terbatas nah, tentu dalam keterbatasan itu e, penting penting e, mendapat dukungan dari lembaga-lembaga lain seperti tadi itu eh, yang saya sebutkan eh, lembaga koalisi masyarakat sipil kawal eh, mengawal kawal kawal de, kawal, kawal pemilu ya kurang maupun nakul ada salah sebut yang saya eh, kalau saya maupun ada saya, saya saya salah sebut tetapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kita membutuhkan lembaga-lembaga ini lembaga-lembaga yang mampu yang yang mau e, mendedikasikan dan mendedikasikan bagi terciptanya pemilu yang yang lebih berkualitas juga kepada bapak refli harun yang yang yang dengan ulasan urusan cerdasnya mampu mengedukasi para viewernya ya tentang Berbagai hal termasuk soal-soal pemilu ini ya dengan versinya tersendiri yang saya seorang penggemar beliau dan bagi saya beliau itu adalah seorang guru, guru. Ya dia seorang guru, dia seorang profesor mungkin saat ini. Tapi saya lebih dari itu dia adalah seorang guru. Kenapa saya katakan demikian? Dia mau meluangkan waktu memberikan kita, mau uh, ya memberi membagi ilmunya kepada kita secara cuma-cuma. Cukup kita menonton dan lagi like dan subscribe saja Ya kita sudah dapat ilmu Pagi-pagi kita dapatkan Kita luangkan waktu untuk belajar selalu kepada BIOS secara gratis Saya menaruh hormat kepada Bapak refli Harun Dan juga terutama kawan-kawan Kawal yang melakukan pengawalan terhadap eh, jalannya Proses demokrasi, apa ya Proses demokratisasi ini Ya tentunya dengan sebuah harapan juga akan menumbuhkan juga lembaga-lembaga serupa biar bawaslu ini tidak hanya bekerja sendiri karena bawaslu seperti yang saya katakan e, organnya masih sangat terbatas menurut mereka ya tentu orang-orang yang di luar orang-orang terpelajar ini seperti lembaga itu dan terutama seperti orang sekelas partner Budi Harun di luar sana membangun supporting system supporting system juga jangan diartikan Uh, hanya tentu seperti seperti sistem eh, masyarakat tidak ya bisa hanya mengartikan sebagai membenarkan setiap tindakan tindak, tindakan dan keputusan keputusan KPU dan Bawaslu tidak lah kalau mereka keliru kita salah ya dikritisi dan diingatkan kalau mereka benar tentu akan dibela oleh Bapak Refli Harun dan lembaga koalisi itu tadi saya yakin soal itu ya Catatan-catatannya, catatan-catatan perbincangan kita kali ini bahwa e, dugaan manipulasi dukungan, dukungan partai politik dalam verifikasi faktornya itu saya tidak percaya karena ada lembaga yang lain yang lakukan pengawasan. Tapi ketidakpercayaan bukan berarti saya tidak membenarkan tidak. Yang kedua, tidak patut berterima kasih kepada Koalisi masyarakat sipil pengawal kawal pemilu yang melakukan pengawalannya terhadap jalannya proses eh, pemilu pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi faktual dan juga seperti eh, terima kasih saya ucapkan, patut kita kepada seorang guru yang bernama Bapak Rani Sekian dulu perbincangan kita hari ini, mohon maaf atas segala kekurangannya dengan segala keterbatasannya. Uh, dan tentu saya sangat berharap kawan-kawan uh, membagi ilmunya kepada saya Dengan memberikan komentarnya di kolom komentar Dan apapun isinya merupakan penghargaan bagikan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kita pada selamat